di info-info menarik dan postnya keberbahagia dari idola kita diawali di kabar pertama kita lihat persahabat ini ada postingan yang luar biasa dari Zekroch persahabatnya ini desain rumah teduhnya Lesti dan reski Pilar tepatnya ini adalah villa persahabat di Bali ini desainnya sungguh indah sungguh luar biasa pokoknya persahabatnya ini bagus banget, ini keren Masya Allah, berkah barokah kita selawatin hati ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah, mudah-mudahan bisa nular ke kita semuanya. Persahabatan bisa mempunyai villa impian, seperti halnya impian yang tentunya diimpikan oleh Nancy. Dan bila alhamdulillah, persahabatan Ya desainnya ini keren banget. Kita simak juga di beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Wirus TV mengatakan Masya Allah semoga vilanya Leslar yang di Bali Nyaman, ditempati, dan berkah selalu. Amin Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Erna.ryati mengatakan Masya Allah berkat terus rezekinya Leslar. Amin Masya Allah persahabat Begitu banyak doa baik Begitu banyak respon dan dukungan yang diberikan Mudah-mudahan doa baik dari kalian semuanya diinjabah Dan dikabulkan oleh Allah Amin Kemudian juga persahabat selanjutnya kita simak nih Ada kabar juga untuk warga Konoha Langsung persahabat ya Dicatat saja jadwal launching single barunya Bunda Lesti hari ini Insan biasa official music video Itu akan tayang di channel Youtube 3D Entertainment persahabat. Ini pukul 17.30 untuk jadwal hari ini Yuk semangat Dicatat persahabat ya biar tidak ketinggalan, biar tidak lupa Untuk selalu menyaksikan karya-karya Lesti Dan selalu mendukung pastinya buat karya idola kesayangan kita Jangan lupa nyalin loncengnya persahabat ya Tetap tentunya kita sebagai fans harus kompak, harus optimis Bismillah trending, Bismillah booming Buat single Lesti kejarah, amin Kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat ada tentunya informasi juga, kalimat yang diunggah oleh aku nabang, skor L. Fokus-fokus guys hari ini walaupun banyak kunti gentayangan, jangan terpancing. Gak akan ada habisnya, itu persahabat. Kita fokus trending saja ya. Abaikan dan iralkan saja orang-orang yang selalu nyinyir. Sebagai fans tentunya kita harus tetap solid, tetap kompak untuk dukung karya-karya idola kesayangan kita. Untuk berikutnya juga, kita simak di persahabatnya. Ini ada momen cidukan semalam ketika di Bandung. Idola kesengan kita lagi makan malam di persahabatnya, Masya Allah. Ini juga kabar baik banget untuk warga Konoha. Bismillah, mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar semalam di Bandung. Ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan sukses selalu. Amin. Hanya doa terbaik yang selalu kita berikan buat idola kesayangan kita makin bangga. Dan pasti makin kagum sekali dengan Leslar begitu banyak orang-orang baik Yang tentunya mensupport, yang mendoakan dengan tulus luar biasa Kemudian, terus sahabat kita lihat juga Sebelum launching, begitu banyak dukungan yang diberikan oleh fanbase Congratulation Lesti Kejora atas launchingnya single terbaru insan biasa Sukses dan bahagia selalu, Leslar candu dan Leslar lovers Wow, Masya Allah, persahabat ini ada karangan bunga nih, ucapan selamat ya untuk Bunda Lesti yang akan launching single terbaru Insan Biasa hari ini, Masya Allah. Di depan kantor Prestige saja sudah tentunya ada nih para sahabat ya. Ini ucapan selamat karangan bunga dari fanbase yang luar biasa, semakin kompak dan bassnya semakin solid